tadi kita sudah dengar kawan ini barusan saya dapat videonya ya ini baru saya dapat videonya saya tidak putar kelihatan semuanya ya sebelumnya saya perlihatkan dulu ini yang ada di media dulu ya Ini kawan, biar kita ini tidak jadi budak. Naringe Surban mencekam karyawan CS China di, G, di GNI Sulawesi Tengah saling serang. Di sini salah satu karyawan ini tidak ingin disebut namanya mengaku kondisi dalam perusahaan makin mencekam. Ya katanya sejumlah karyawan Indonesia mengalami luka-luka di dalam perusahaan bahkan lanjutnya sejumlah karyawan perempuan dari Indonesia juga dapat perlakuan kekerasan oleh karyawan dari Cina. Ya. Baik kita bahas ini kawan. Ya. Wahai kalian eh para pejabat-pejabat oknum-oknum pejabat yang suka memasukkan terhadap kerja Cina ke sini. Kamu itu, kamu ya, kamu ya, saya bilang kamu, ya, kamu yang memasukkan tenaga kerja Cina ke Indonesia, yang kamu itu kebetulan pejabat, yang gajimu dari rakyat harusnya itu kau berpikir untuk rakyat Indonesia. Eh, kalian-kalian yang bangga dengan tenaga-tenaga kerja Cina itu kamu itu ya. Ini sudah keterlaluan si Cina-Cina yang masuk ke Indonesia ini. Ya. Kau datang ke negara sana eh, kau dengar? mudah-mudahan ada yang bisa mengerti bahasa-bahasa saya ini dan ada yang mengerti kan, ke bahasa si Cina, si Cina, Cina sana itu yang ada di Merawali, Sulawesi Tengah. Ya, kamu-kamu datang ke sini itu cari makan kau di sini. Eh, ini Indonesia bu, ini NKRI, ini Indonesia, ini negara tujuan. Ini bukan negara Angola Ini bukan negara Afrika Ini bukan negara-negara yang mudahnya kau jajah Bukan Ya Ini negara tujuan Indonesia nih Kau datang, kau berbuat begini oh, Tunggu kau ya Dan kalian para pengkhianat, pengkhianat Negeri ini yang mendukung Si Cina-Cina ini, kau siap-siap juga kau Ya Kau para pengkhianat yang mendukung Si Cina-Cina ini, tunggu kau ya Kau akan lihat bagaimana revolusi rakyat akan terbentuk kalau ini dibiarkan. Sekali lagi, kamu oknum-oknum pejabat yang kamu dijaji pakai uang rakyat Indonesia, berhenti kau masukkan Cina-Cina itu masuk ke sini. Diyarlah sumber daya alam didikulai oleh bangsa putra putri Indonesia. Kalau memang belum ada yang mampu, berhenti dulu sambil belajar. Jangan bernafsu untuk membuat negara ini, tambang-tambang negara ini. Ini tidak bisa dibiarkan yang begini-begini. Nah itu si Cina-si Cina-Cina itu yang dari Cina, itu yang ya yang tadi itu semua pulangkan itu, semua pulangkan. Dan rakyat Indonesia, kita bukan budak di negara ini, bukan seenaknya dia masuk ke negara ini, sudah dikasih makan, dikasih jadinya, dikasih ruang. Kau berbuat begini juga. Nah, ini saya berharap kepada seluruh aparat negara, khususnya polisi segera tangkap orang itu segera tangani. Kalau ini tidak segera diproses dan itu DNI kalau bisa ditutup. Ya, rekan-rekan aparat kalau kalau masih cinta rakyat Indonesia yang gaji kalian itu dari rakyat Indonesia ini tangkap orang-orang si cira cira itu. Kalau bisa tutup ITP-3 ini, tutup. Jangan sampai malah karyawan Indonesia ini yang disalahkan, yang lokal ini. Kalau ini dibiarkan begini, ingat. Kalau ini dibiarkan begini, akan terjadi pembangkangan besar di negeri ini. Sesama saudara, anak bangsa, ini akan saling tumpah darah di sini. Sesama anak bangsa desa, karena hanya membela si cina-cina itu. Jadi, kalau ada pejabat, oknum-oknum pejabat di negeri ini, siapa kalian yang kamu dijajah rakyat dan kamu membela si cina-cina itu, kau tunggu. Waktu ini akan menjawab tumpah darah sesama bangsa desa akan terjadi dan kau akan menjadi sasaran koing inilah akibatnya kalau kita terlalu lunak ini akibatnya iraqya Indonesia ini penuh bangsa ini yang harus makmur di atas tanah air ini apalagi kalau udah kekerasan di situ ya ada di beritanya juga juga dapat perlakuan kekerasan oleh orang dari Cina itu perempuan nih eh, perempuan di Indonesia sini sangat dihargai dijunjung tinggi di perempuan di Indonesia jadi kemudian lagi itu Cina-Cina itu suruh pulang ya dan itu PT ini sebaiknya ditutup dan saya berharap pesan kepada pemerintah Indonesia yang sedang berkuasa kalau kita belum mampu mengolah sumber daya alam itu biarkan saja dia terpendam. Sampai putra putri Indonesia yang mengolahnya. Jangan terlalu bernafsu untuk menggadaikan sumber daya alam negara kita. Mulai dari tingkat paling rendah kalian ke para desa, pacama, bupati, wakil bupati. Gubernur, wakil gubernur. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD tingkat satu, DPRD tingkat dua, apa kerja kalian yang kalian ini ngajak rakyat? Ini saya marah ini mulai begini. dia isi itu si Cina Cina itu dari Cina sana sudah masuk ini bisa cari makan, cari ini dia brutal juga ini. Eh, hey, kalau kalian ada permasalahan di perusahaan kan bisa kalian selesaikan. Lagi lapar cara menyelesaikan, tapi kalau kalian main begini, Korea bro. Ini bukan negara Angola, ini bukan negara Afrika, ini bukan negara yang, yang, yang kita sudah jajah, eh bukan, bu. ini negara tujuan di sini nih. Jangan, sekali lagi juga kepada para aparat di wilayah setempat agar segera tangani masalah ini, pemerintah harus segera turun tangan. Karena apa? Jangan sampai kejadian di, di Morowali sana itu memuji pembangkangan atau revolusi besar-besaran di Indonesia untuk mengusir seluruh tenaga tengah Cina yang ada di Indonesia. Kenapa? Kejadian di Sulawesi ini juga merusak, menyakiti hati seluruh Indonesia. Bukan hanya di Sulawesi Selatan, eh, di Sulawesi tengah sana. Ini, ini kalau sudah begini. Ini, Ngohdi, ya penekanan, pesan terakhir, itu si Cina-Cina itu segera diproses ulangkan ke negaranya, dan kalau bisa tutup PT GNI, tidak ada aktivitas, aktivitas di sana, dan biarkan kelak putra putri Indonesia yang mengelola sumber daya dalam negeri ini. Mereka, NKRI harga mati.